Alhamdulillah nih. Malam-malam dapat paket. Barusan ada yang mengantarkan nih. Apa ya isinya ya, guys? Aku coba buka deh. Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrahmanirrahim. Tring. Reh. nasi kuning guys alhamdulillah barokah terima kasih kirimannya semoga barokah untuk semua ya diketahui isinya nasi kuning ditaburi irisan dadar Telur, irisan, cabai merah, sama pink melinjo, keripik pink melinjo. Dan ada kesukaanku, orak-arik tempe kering goreng, dan satu buah ayam goreng. Kusantap dulu ya guys. Yuk yang mau menikmati. Ayo ikut saya sini.